Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Baduallamute Dan pada video kali ini Saya akan memberikan sebuah tutorial tips dan trik Cara menghilangkan atau menonaktifkan mode gratis di aplikasi facebook Sebelum kita lanjut ke video tutorialnya Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan update video-video tutorial terbaru dari channel Badualam Monte. baiklah kita langsung saja ke video tutorialnya buka aplikasi facebook anda nah sebagai contoh kurang lebih seperti ini bisa anda lihat di bagian atas layar video ada tulisan teks foto dan video namun untuk cara menghilangkan atau menonaktifkan mode gratis ini tidak ada fitur di bagian atas layar hanya ada fitur beli data padahal kita masih memiliki data ataupun kuota namun jangan khawatir untuk cara menghilangkannya anda harus login dari salah satu browser dan pada kali ini saya menggunakan browser google chrome saja berikutnya silahkan anda login ke akun facebook yang aktif mode gratisnya untuk langkah selanjutnya Silahkan Anda masukkan link yang ada di dida dalam deskripsi video ini. Atau Anda bisa melihat kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah, kita cari saja. Maka kita akan diarahkan ke bagian pengaturan mode gratisnya. Untuk cara menonaktifkannya kita klik saja bagian pengaturan. Lalu klik berhenti menggunakan Facebook secara gratis selanjutnya klik konfirmasi dan sekarang kita diarahkan ke bagian facebook kembali lalu kembalikan saja sampai ke awal kembali selanjutnya kita login kembali di aplikasi facebook kemudian setelah anda sudah login logoutkan akun Facebook Anda kembali. Nah, setelah login kembali, Anda sudah berhasil menghilangkan atau menonaktifkan mode gratis di aplikasi Facebook. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.